Pojek pertama, saya sih berharap ekspektasi saya terbesar adalah film ini harus bagus. Film ini harus segala sesuatunya harus matang sehingga dinikmati semua penonton juga merasa puas dengan film ini. Dan harapan terbesar lagi menjadi salah satu horor yang setidaknya dibicarakan oleh penonton Indonesia, bukan hanya horor yang setelah nonton selesai lupa. Harapan saya di film ini, saya selalu punya visi, misi, kalau buat saya, mem saya membuat sebuah film selalu ada pesan yang saya sampaikan di film ini. Harapan saya adalah penonton film ini sadar bahwa apapun yang kalian setelah berurusan dengan setan, berurusan dengan iblis, bahwa selamanya kalian tidak akan bisa lepas dari situ. Kalian akan... Hati-hati dalam melangkah, uh, dalam bertindak, dan berpikir bahwa tidak semuanya itu kita bisa dijadikan budak oleh materi. Ketika kalian menjadi budak materi, berarti itu kalian sudah menjadi budak iblis. Uh, ini menjadi relate kepada penonton bahwa banyak hal yang harus dikerjakan, bukan hanya ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya materi, tapi uh, hargai proses itu, hargai proses untuk mendapatkan semuanya, jauhi semua yang dilarang oleh Tuhan lah, karena sekali ...kalian e, masuk ke dalam dunia hitam, dunia iblis, selamanya kalian tidak akan pernah bisa lepas dari sini. Enggak muluk-muluk ya, sebenarnya e, saya berharap ya film ini e, bisa dinikmati banyak orang, yaitu dengan penonton yang bagus. Kita sebenarnya tidak mempunyai target yang signifikan. yang penting film ini e, bisa e, diterima, bisa disaksikan orang, pulang setelah nonton, bercerita ke orang lain. Terus nonton lagi, itu harapan kita. Kenapa harus nonton film Iblis dan Kandungan? Yang pasti film ini tidak hanya menyodorkan film horror, tidak hanya menyodorkan, hanya takut-takut saja, jumpscare yang membuat kalian kaget saja, tapi di film ini ada punya esensi, namanya adalah rasa keluarga, pesan kebersamaan keluarga, dan yang pasti keluarga adalah segala-galanya. Kenapa harus nonton film ini? Oke, okay. satu, film ini penuh dengan hiburan. Kedua, film ini diperankan oleh Nava Urbah. Nava Urbah atau senior. Lalu ketiga, film ini film horor. Dan keempat, ini ada berbau dengan Jawa Barat. Lalu kemudian dekat dengan penonton. Jadi empat alasan itu adalah film ini salah satunya menjadi hiburan bagi para penonton. Mendapatkan kedekatan emosional tentang horor. Kepada penonton, psikologi penonton juga mendapat. Jadi, itu alasan kenapa film ini harus ditonton. Karena bagus, satu, kedua, ada message-nya di dalam film ini. Positif message, pastinya, dan pastinya serem banget. Udah fix itu aja sih, dan harus nonton kan ada gua. Mending <laughs> ya aku pengen tahu dong, nah, per, kan ada dua peran di sini, jadi pas waktu kerasukan sama baiknya gitu. Jadi, harus nonton mendukung perfilman Indonesia. Kenapa harus nonton film ini? Karena di film ini banyak sekali kejadian demi kejadian yang tidak disangka-sangka yang semuanya kuncinya itu ada di endingnya. Jadi kamu harus tonton, ini beda dari film horor yang lain. Ini benar-benar ada teka-teki silang. Udah benar-benar kayak main teka-teki silang deh. Nggak nyangka bakalan sama endingnya. Tim, uh, para seniman art uh, yang sedang melukis body painting di tangan dan dibuka mana gelis pisancena <laughs> modal hasilnya seperti apa guys mesti nonton filmnya guys gila kita kerja keras guys apresiasi setinggi tingginya guys untuk para kru sutradara pemain dan seniman semuanya jangan lupa ya nonton film IDK jangan lupa saksikan film iblis dalam kandungan saksikan film iblis dalam kandungan karena film ini menawarkan tontonan yang cukup mencekam dan berbeda dengan film-film horor yang lainnya harus nonton film IDK karena ceritanya bagus terus shot keren jangan sampai nge-nyaksiin karena bakalan nyesel kalau nge-nyaksiin bener-bener keren banget coba diteliti dari awal sampai akhir pesanannya oke okay banget supaya kita manusia jangan punya sifat seperti setan ya fisiknya manusia oke okay, nonton ya ajak semua saudara tetangga kasih tahu salah satu uh, alternatif untuk hiburan maupun juga untuk referensi uh, bisa dikatakan uh, pendidikan atau sebahagian kecil sejarah di Indonesia uh, tradisi di Indonesia Dia yang bisa anda tonton. Di bioskop-bioskop kesayangan Anda Dari hati film Iblis Dalam Kandungan Saya Ingrid Wijnarko Ditunggu Jangan lupa untuk mendukung perfilman Indonesia Dengan menonton film Iblis Dalam Kandungan Thank you guys Segera di bioskop kesayangan Anda Di bioskop kesayangan Anda Jangan lupa nonton Tentunya di bioskop-bioskop Kesayangan Anda Jadi jangan lupa ya Saksikan Iblis Dalam Kandungan Di bioskop-bioskop Terdekat dengan kuburan pasti lebih menakutkan Di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia Di bioskop kesayangan Anda Jangan lupa tunggu tanggal tayangnya dan nikmati film produksi DHF Productions Jangan lupa nonton film Iblis dalam kandungan di bioskop Segera <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya 2 1 go! Ya. Sampai ibu balik sana? Ke ke Ke sana? Ya, ke sana balik. Ah. Out. belum kamu benar-benar banget <Picasso military song> ini terakhir buat apa Nenek Oke. Terima kasih. kasih semuanya. rap buat gue. You, Oke, teman-teman, it's rap.